Oke, sembunyi O ba ba ba ba Ini Nes <laughs> Toki toki toki chok, buat <laughs> Jangan dan Tongkol tongkat kotak tungkul kotak tongkat tungkul kotak tongkat kontul tongkat kotak tungkul Tongkat kotak tunggul. Kotak kotak tongkat. Tongkat kotak tunggul. Tongkat kotak tunggul. Kotak tongkat tunggul. Kotak tongkat kontol. Tongkat Tongkat kotak tunggul. Kotak kotak tongkat. tongkat tunggul. Kotak tongkat tunggul. Kota Tongkat Tongkul, saya dah tahu Tongkat Kotak, Kota Tongkul, Kotak, Tongkat Gunul. Geris kota. <laughs> <laughs> manis, geris lembut, geris imut. Mau mandi sore, Mau mandi sore. Yeah, yeah, yeah. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, Masa...